Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke Laku. Gimana nih kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. As always, setiap hari Kamis, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Seperti yang kita tahu ya, beberapa minggu belakangan ini, Mall semua pada ditutup karena pembatasan. Tapi, jauh sebelum itu, emang udah jadi rahasia umum kalau mall itu memang terkenal sebagai tempat yang banyak terjadi aktivitas paranormal. Dan hari ini, gua udah siapin video-video penampakan di dalam mall yang paling menyeramkan. So langsung aja kunci kamar kalian Pakai headset, matiin lampu Dan kita langsung mulai aja videonya Kursi Beberapa waktu yang lalu, ada seorang pekerja restoran di food court salah satu mall di Amerika. Malam itu, Doi harus pulang agak telat karena Doi harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pas Doi udah selesai dan jalan keluar dari mall, tiba-tiba Doi itu ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam food court. Doi bingung karena Doi ngerasa kayaknya Doi itu udah jadi orang terakhir yang pulang malam itu. Karena Doi penasaran, Doi balik lagi ke situ dan langsung nyalain kamera handphonenya. Let them know where I'm at. All right, dude, like I'm so on edge now. So freaking on edge. Just, uh, it's creepy, man. You're so freaking creepy. I just I don't know. Dude, what the hell was that? di Tiba oke tiba-tiba ada sebuah fenomena poltergeist yang terjadi di mana ada sebuah kursi yang bisa gerak sendiri. Dan kejadian itu bukan cuma sekali, guys, tapi dua kali. Karena Doi sendirian, Doi langsung panik dan buru-buru cabut keluar dari situ. Video yang kedua ini direkam oleh salah seorang pekerja mall yang ada di Filipina. Suatu malam, Doi dan temennya itu harus ngelembur karena Doi harus menyelesaikan dekor yang akan dipakai untuk acara event keesokan harinya. Malam itu pas mereka udah kelar dan mau cabut dari situ, salah satu diantara mereka tuh iseng bikin video. Tujuannya buat update status. Tapi pas Doi upload video itu ke Instastory-nya, banyak temennya yang nanyain itu suara apaan. Doi ngerasa aneh, karena pas bikin video ini Doi tuh ngerasa gak ngedengar ada suara apa-apa. Jok long. Anginnya telah menemukan yang lepas itu ada suara mendesis yang terdengar jelas banget di video yang tadi Seolah sumber suaranya itu kayak deket banget sama handphone ini Padahal orang ini bilang kalau nggak ada orang lain di mall itu selain mereka berdua Karena waktu video ini diambil itu udah subuh guys Selain suara misterius yang tadi Ada temen lain dari orang ini yang nge-DM dan nanyain Itu siapa yang ada di ujung lorong Doi lebih bingung karena Doi yakin banget Selama mereka jalan keluar dari mall itu Doi nggak ngeliat ada orang satupun hai Ang katao ni lamita Mereka tuh sama sekali gak sadar kalau ada sebuah penampakan siluet berwarna hitam yang lewat persis di depan mereka berdua. Mungkin karena jaraknya yang cukup jauh, jadi mereka tuh sama sekali gak notice sama pergerakan bayangan itu. Ya, walaupun bisa aja yang tadi itu cuman petugas security yang lagi patroli di dalam mall, tapi gue ngerasa kayaknya bukan deh. Minimum. Di Meksiko, ada franchise minimarket yang sangat terkenal bernama Oxo. Tapi beberapa waktu yang lalu, ada sebuah video yang viral yang direkam oleh salah seorang pegawai Oxo tentang sebuah fenomena poltergeist yang terjadi di dalam tokonya. Ini di OXO, di Para que vean, para que no digan que no es cierto <risa> Les va Vean, vean, vean. No mames Dan, vean vean, vean, vean, vean, se mueven esas madres Vean cómo se mueven los refrescos Vean Las luces No son no más. Ah, no mames. ¡Güey, <risa> la verga! Se abrió. Se abrió, se abrió. Se está moviendo. Se están moviendo los refrescos. ¿Ven? ¡Pum! No Ah, ándale. Está abierta esa puerta. Vean, vean cómo se mueve todo. Ya, ya no se movió. A ¡La verga! ¡Hola verga! ¡Vean, vean, vean, vean, vean! ¡Vean! ¡Un abultito! Oh, <laughs> <la> verga, we. <laughs> Mama, verga. <laughs> Banyak banget kejadian aneh yang terjadi di video yang barusan Mulai dari lampu yang berkedip Lemari es yang pintunya bisa membuka dan nutup sendiri Sampai ada beberapa barang yang jatuh ke lantai Tapi anehnya kalau kalian lihat di video yang barusan Si pegawai oksuni kelihatan kayak tenang banget Dan Doi nganggep itu kayak bercandaan doang karena Doi bilang kalau kejadian ini itu bukan terjadi yang pertama kali guys. Tapi kebayangkan kalau kalian pas dapat giliran jaga malam sendirian dan tiba-tiba kejadian kayak di video yang tadi. Jatuh. Ada sebuah video rekaman dari kamera CCTV yang ada di salah satu supermarket di Meksiko yang heboh beberapa waktu yang lalu. Awalnya, pegawai toko di supermarket ini itu sering nemuin ada barang-barang yang jatuh berserakan di lantai. Karena kejadian itu terjadi berkali-kali, jadi Doi itu mulai curiga. Mungkin aja ada pengunjung atau karyawan toko lainnya yang sengaja ngisengin Doi. Karena capek, akhirnya Doi itu inisiatif buat nyari tahu siapa sih yang suka ngacak-ngacak barang display. Dan Doi minta izin buat masuk ngeliat ke ruang CCTV. Dan pas Doi rewind, karyawan toko itu kaget banget dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba barang display di supermarket itu bisa jatuh sendiri Pengunjung yang ada di toko itu sampai bingung Karena doi ngedengar ada suara barang-barang yang jatuh Bahkan ada juga pegawai toko lainnya yang sempat lewat di lorong itu dan melihat kejadian itu tapi ada sebuah keanehan lagi di video yang tadi. Kalau kalian perhatiin baik-baik, persis di momen sebelum barang itu jatuh di dekat situ ada sebuah anomali gambar di rekaman kamera CCTV ini. Tiba-tiba videonya itu bisa ngeblur sebagian gambarnya. Kayak cuman setitik kecil gitu guys. Apakah yang tadi itu cuman glitch dari kamera CCTV atau emang bener yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Nah, sesuai janji gue di video gue yang kemarin, gue bakal ngelanjutin buat ngebahas cerita teror pengalaman horor yang dialamin oleh seorang tiktokers bernama Nick Mino. So, gue saranin banget buat kalian tonton dulu video gue yang kemarin supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Jadi, setelah video-video Nick yang kemarin itu viral di tiktok, Nick itu kayak menghilang, guys. Karena selama pandemi, toko Nick itu tutup dan doi cuma stay at home aja. Apalagi Nick ini tinggal di New York, dan beberapa waktu yang lalu, tempat tinggal Nick itu sempat dilanda pandemi yang cukup parah. Selama setahun lebih, Nick menghilang dari sosial media. Tapi ketika kondisi udah mulai kondusif, tiba-tiba Nick ini balik lagi ke sosial medianya dan melanjutin lagi video-video tentang pengalaman horor di tempat kerjanya. Oke, guys. Oh, <laughs> we're gonna mess with the ghosts tonight. I just wanted to update my TikTok and Instagram people. So I just started TikTok again. We're gonna do some like, I don't know. I don't want to call it summoning, but we're gonna see what we can do tonight and mess with some ghosties, Yay! some ghosties. Manifesting, Yay! we're gonna have an experience. <sighs> okay, <laughs> strong. Yeah. So this has been going on for the last 15 minutes. We were talking to the spirit. And I guess we gave it too much energy and now things are getting worse. She thinks I'm somehow messing with her, but we are so behind on closing. Like, we have oh to still clean so much stuff. No, and they just won't stop. Like, the spirits won't give us a break right now. Oh, oh never mind. Okay, let's go. Yeah, I'm, I'm literally out of breath. I'm so, so nervous right now. Okay, so this is what we deal with here at Swirls. It's currently 11.18 and we're still not home and okay there was a sound right there and i guarantee i just saw a shadow i hope i caught that okay. see i don't get it is there a reason that you're doing this right now Dude, just here. Okay. okay right yeah, yeah this is our main panel okay stop okay okay okay okay so this is what i do. no way Bro, like, I just caught that literally right in front of me. I literally just caught that in front of me. No one is here. Just... Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Okay, come to the front, come to the front now. Come on. Yeah, you... Okay, see, this is what I don't like. I hear footsteps from the attic right now. I'm literally still hearing it. I, I literally just saw a shadow. A shadow sure. where? What's going on? Okay, now music on. Nicole, come here. This is... Okay. Okay. So this is what I mean. And just... I don't understand this. I really don't. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay, we need to get the lights on. Please come with me. Please come with me. Please. go to the switch. Go to the main panel. Just go to the main panel. Okay, turn them on. Turn them on. Turn them on. Mulai dari lampu yang berkedip, suara-suara aneh, banyak benda yang jatuh sendiri, sampai suara musik yang bisa nyala dan mati sendiri. Soalnya gua, apa yang dialami Nick ini benar-benar ekstrim. Dan sekali lagi ya, menurut gua, apa yang dialami Nick ini bukan settingan, guys. Karena banyak banget orang yang terlibat, dan juga kalian bisa lihat ekspresi mereka itu benar-benar legit. Seolah kayak mereka tuh benar-benar panik dan histeris, nggak tahu apa yang sedang terjadi di toko es krim nih Tapi gua juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian?